Teman saya tentara, polisi dan memang nggak bisa ya yeah. kan? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan YouTuber semua, saya ingin membuktikan bahwa poin saya bisa dijual. Siang ini saya buktikan, tambah kuat saya untuk mengikuti bisnis ini. Pertama, saya menawarkan, ya, menunda akhirnya muncul rekening saya sebagai tempat mentransfernya ya. muncul rekening saya sudah saya lihat saya menunggu akhirnya yang kode kecil ini adalah tanda sudah dibeli orang ya. itu sudah dibeli orang tanda kecil ini untuk meyakinkan lagi kita tekan itu maka keluar bukti pembayaran Asik. tandanya saya dibayar 100 pipi saya jual harga dolar sekarang 1490, Eh, 1490 14.900 ya. akhirnya saya dibayar sembilan puluh. Rekening sendiri ya? Untuk yakin lagi, ya. saya, ya, debit debit saya, saya pakai banking, ya. ini masuk ke rekening saya. Ya, ya, ya. Dan sebagai penghargaan saya kepada yang beli, saya beri reward bintang 5. Sangat luar biasa! Sangat luar biasa. Jadi, Fitum ini tidak main-main. Ya. Saya kalau main-main, saya tidak mau mengikutinya. Kenapa? Ya. Saya harus meyakinkan teman saya. Mantap. Teman saya tentara, polisi, dan main-main bisa. Ya kan? ya. Fitum ini tidak main-main. Ya. Saya kalau main-main, saya tidak mau mengikutinya. Kenapa? Kenapa? Ya. Saya harus meyakinkan teman saya, Mantap. teman saya tentara, polisi dan memangnya nggak bisa ya yeah. kan? Nah ini bukti poin bisa dijual. Mantap. Oke, okay. apa sebui? kasih. Kasih. Tim Gensus Fituber. Mantap. Mantap. Luar biasa. And I got your world upside down.